Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Teman-teman uh, di channel sunnon ANT uh, Salam untuk semua sahabat umai Salam untuk semua sahabat umai Dari Sabang sampai Maroke Dari Pulau Mianas sampai Pulau Roti uh, Pada kesempatan kali ini Teman-teman saya juga akan mencoba mereview beras BNW untuk bulan, oh, keadaannya juga lagi sepi ada kesempatan makanya kita live di youtube teman-teman berapa 80? jangan lupa teman-teman salam sehat, salam santun untuk semua teman-teman dimanapun kalian berada jangan lupa minum teh teman-teman biar sehat, biar santuy, biar semangat biar dimudahkan rezeki sama Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua teman-teman di dunia maya atau sahabat lumayan Juga uh, salam buat teman-teman saya yang ada di semua, uh, ya, yang ada di semua uh, media, baik di Facebook, YouTube, atau di semuanya. pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview beras pandan wangi campuran atau beras pandan wangi yang dimix atau beras pandan wangi yang memang sudah dicampur dengan IR, -IR yang lain uh, nanti seperti apa kualitasnya dan uh, jadi nasinya seperti seperti apa akan saya coba jelasin teman-teman semua baik sebelum kita mulai semuanya teman-teman seperti biasa ngopi ngeteh biar santai semuanya oke baik teman-teman ayo kita mulai uh, Nah, berasnya ini teman-teman nih seperti teman-teman lihat ini berasnya ini pandan wangi yang sudah dicampur atau sudah dimix dengan beras yang lain gimana kita cara tahu ciri-cirinya seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan teman-teman kriteria beras pandan wangi yang original kriteria beras pandan wangi yang memang belum dicampur yang masih asli masih belum diolah masih original nah, bentuk pandan wangi yang original itu teman-teman kan uh, cenderung ke agak pendek bulat ya enggak panjang kalau beras air agak bentuknya itu agak panjang cara lihatnya gimana kalau sudah dicampur ya teman-teman lihat aja di berasnya nah, di sini tuh ada bentuk berasnya yang panjang-panjang enggak -panjang ada bentuk berasnya yang pendek-pendek oh, enggak -pendek terus teman-teman cium oh, biasanya kalau wangi original itu oh, wangi dia wangi ada bau wanginya dia tapi walaupun tidak terlalu menyengat pokoknya ada tas dan wangi yang original kalau udah dicampur nggak terlalu bau lagi cuma kualitasnya bagus nggak bagus sebenarnya teman-teman sebenarnya malah lebih bagus tapi tergantung apa itu sama beras pandan wanginya kalau dicampurnya yang premium ya jadinya kualitas nasinya juga bagus ya kualitas nasi premium kalau dicampur sama yang medium, berarti dia kembali lagi ke medium. Tergantung kadar airnya berapa. Kalau kadar airnya mungkin 13-14 persen, mungkin kualitas sama-sama 14 persen. Mungkin kualitas berasnya bagus, teman-teman. Nah, kalau, kalau dicampur sama beras medium, kadar airnya di atas 14 persen, 15, 16, 17 bisa jadi nasinya efeknya biasanya dia cepat basi uh, Ataupun nasinya lembek dia Begitu biasanya dia teman-teman Jadi jangan jangan sampai salah Jangan sampai salah Cara tanda ini gimana? Ya pasti dari warnanya teman-teman Biasanya kalau yang premium itu ya Warnanya dia bening Agak gading Warnanya bening dia nggak ada uh, flek kuning kuning kayak beras medium dia berasnya mulus bersih dan uh, terus nggak banyak biji biji putih kayak putih susu nggak banyak nah, karena itu artinya itu berasnya udah beras tua beras jadi udah udah mateng dia udah produksinya udah bagus ya begitulah teman teman kurang Kurang, kurang lebihnya <tuh> ya kalau di toko saya beras seperti ini itu biasanya saya kasih di BMW teman-teman dan campurannya di toko saya juga beras premium jadi beras pilihan kita udah sumber nah, benar-benar kita sorter buat nyampurin ke pandan wangi biar hasilnya juga bagus kan kasihan tuh berasnya sudah bagus-bagus udah super gara-gara ingin untung gede kita campur yang jelek kan kasih nasinya jadinya jelek juga Gitu, teman-teman, kurang lebihnya. itulah teman-teman yang seperti saya review tadi ya ciri-cirinya bisa teman-teman lihat sendiri ya dari kualitas apa dari biji berasnya itu yang penting jangan ada flek kuning sama flek hitam aja karena itu kalau ada flek-fleek itu pasti itu kualitas nasinya sangat bermasalah sekali cari nah, yang mulus bagus terus berasnya juga nggak ada nggak banyak banyak nggak banyak putih susu airnya uh, juga harus yang premium itu yang paling penting bagi teman-teman yang ingin mengunjungi di link uh, shop online saya juga ada sudah saya sediakan teman-teman di uh, link deskripsi bisa teman-teman lihat sendiri itu nah, di deskripsi itu ada dia nah disitu ada kalau misalnya mau order juga ada, -ada. Ya begitulah kurang lebihnya <tuh> <tuh> uh, Kalau di toko saya uh, Beras ini nih Karungannya apa? Karungannya itu BMW teman-teman BMW Thailand seperti ini Bukan Thailand sebenarnya Karungnya bagus seperti ini nih uh, Mereknya BMW Pandan Wangi uh, Kalau di sini tuh BMW Pandan Wangi original uh. Nah, di, ini ini tampaknya bagus sekali harga di toko saya itu sekitar 80 ribuan nah, kalau untuk dihitung sangat murah sekali teman-teman karena ini produknya produk yang benar-benar sangat bagus sangat super sekali teman-teman nah, bisa teman-teman lihat ya nah, kali oh, nyasar di depan toko saya alamatnya ya seperti saya ngomong di video sebelum Jalan Muhammad Kapi 2, Nomor 22 RT 5 RW 5 Toko Tokobras Pajarjaya Cipudak Jagakarsa Di Kota Jakarta Selatan Oke teman-teman Cukup sekian review dari saya Terima kasih uh, Yang sudah menonton Jangan lupa Di subscribe Dan like teman-teman Jangan lupa ya. Yeah. Ya, terima kasih. Uh, thank you for watching Serabani Sanyal. Thank you for watching my video channel. Salam sukses terus buat saudaraku semuanya. Jangan lupa dibagikan ya. Don't forget share my channel oh. Like, comment, and subscribe Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan uh, Mungkin ada kata-kata saya yang sangat menyentuh hati Mohon maaf kepada teman-teman saya semua Ya maklum saya juga manusia Bukan hmm, Bukan orang manusia Tempat yang banyak salah Cukup sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh